Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi Washabi ajma'in amma ba. Saudara kaum Muslimin, Muslimat rahimaknulah. Mari di kesempatan di sore hari ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah ta'ala yang mana Allah telah banyak melimpahkan nikmat rikmatnya kepada kita semua sehingga kita di sore hari ini. Masih diberi sempatan oleh Allah Untuk hadir bermuajah dalam rangka Tolabul ilmi Menggaji firman-firman Allah Semoga apa yang kita lakukan benar-benar dicatat oleh Allah Sebagai amal yang soleh Amal yang mampu mengantarkan kita bahagia dunia hingga akhirat Amin Sholawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan pendidikan yaitu berupa dinul hak, dinul Islam dan atas amal soleh hadirin sekalian kami ucapkan alhamdulillah jazakumullahu khairan katsira amin Saudara kaum muslimin muslimat kumpul. Mari kita lanjutkan kembali yaitu kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 63. Ayat 63. A'udzubillahi <tuh> rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oi iz bi saw fakum wa rafa'na fa'un kum muntur. Fa'un kum muntur fuzna bi quwwati wa بكوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الظلم قَوْمَ عادٍ تُمُ اللَّدِينَتَ دَاوَمَ بَيْنَكُمْ فِي السَّبَدِ فَقُلْنَا دَاوُمْ كُونُوا قِرَدَةَ خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يتيها Lima bayna yadayha wa, wa, wa, wa dan ketiga Akhotna kami mengambil Yang dimaksud kami adalah Allah Mi kum perjanjianmu Kum ini adalah kembali Kepada orang-orang Bani Israel warfana dan kami angkat Fawqo di atasmu Atur At gunung tur Khudu ambillah Jadi ini fiil amar Khudu ambillah ma apa yang jadi ma ini adalah kembali kepada kitab Taurat atainakum telah kami berikan kepadamu biku watin dengan kuat dengan teguh Wat guru dan ingatlah ma apa yang kembali kepada kitab Taurat fihi di dalamnya yang dimaksud adalah isinya la'allakum agar kamu Tetakun kamu bertakwa. Jadi pada ayat ini Allah mengambil perjanjian dengan orang-orang bani Israel. Perjanjian yang dimaksud adalah agar orang-orang bani Israel itu senantiasa memegang teguh kepada kitab Taurat di mana kitab Taurat itu isinya yang pertama adalah tauhidullah tentang penyembahan atau tentang keesaan Allah. Yang kedua adalah tentang hukum-hukum ataupun syariat yang berlaku pada saat itu. Lah pada saat Allah mengambil perjanjian kalau dilihat konteks dari apa? Ayat ini Orang-orang Bani Israel ini adalah Orang yang perlu yaitu dipaksa Jadi dipaksa untuk mengambil Atau untuk memegang teguh kitab Taurat Atau hukum-hukum yang, yang ada di dalam kitab Taurat tersebut Maka Allah berfirman jadi sambil Mengambil Perjanjian pada saat itu Karena orang-orang Bani Israel itu Tidak mau taat Tidak mau patuh Orang Bani Israel itu adalah Keras kepala ya. Berhati batu Bahkan lebih keras Daripada batu Kalau dalam Surat Al-Baqarah Kalfijar Aw'asad tuqoswah Jadi Lebih keras daripada batu Batu saja Masih bisa dilewati Yaitu celahnya itu dilewati ah, Air Sedangkan kalau hati yang Membatu Maka tidak akan mungkin Untuk bisa dilewati Suatu petunjuk atau Kebenaran kecuali kalau memang Allah Itu menghendak Menghendaki Pada saat itu sambil diangkat Gunung Tur Jadi orang-orang Bani Israel Melihatnya di atas langit Itu bagaikan awan hitam Yang menutupi Semua orang-orang Bani Israel Karena pada saat itu Gunung Tur sudah diangkat di atasnya Maka dengan terpaksa orang-orang Bani Israel Pada saat itu bertobat dan bersujud Tapi sujudnya itu adalah dengan Sebelah wajah Jadi wajahnya separuh itu bersujud Dan separuh lagi Itu melihat yaitu apa Gunung Tur Yang seakan-akan pada saat itu Mau dijatuhkan oleh Allah Supaya menimpa orang-orang Bani Israel jadi sambil sujud itu separuh ya wajahnya. Sambil melihatlah langit. Dia bertobat kepada Allah. Tapi tobatnya itu karena terpaksa. Kalau nggak mau tobat, maka gunuk tur ini akan dijatuhkan oleh Allah. Setelah itu apa? Sambil bersujud, dia bertobat kepada Allah. Hudu, ambillah kata Allah. Jadi ambillah kitab Taurat itu. Ya, artinya supaya dibaca, dipahami, diamalkan ataupun ditaat taati. Ma apa yang? Jadi maksudnya isi dari pada kitab Taurat, atainakum telah kami berikan kepadamu yaitu berupa kitab Taurat. Gimana? bi Dengan kuat. Ya. Jadi Kitab Taurat itu anjuran dari Allah, perintah dari Allah supaya dipegang, ya, dipegang dengan kuat. Dalam arti apa? Ya, dibaca, dipahami, diamal, diamalkan. Jadi enggak hanya dibaca. Ya. Maka kalau orang itu sudah membaca, memahami. Nah, orang yang paling sulit kan memahami. Kalau orang membaca itu bah, Banyak banyak orang yang bisa membaca Tapi ketika memahami sebuah ayat Allah ya yeah, Atau memahami kitab Allah Itu membutuhkan waktu Membutuhkan waktu Karena nggak sekali manusia begitu membaca kitab Allah Langsung fah faham Makanya kenapa kalau kita jadi umatnya Nabi Al-Quran itu harus sering berulang-ulang kita baca ya. Meskipun yang kita baca itu sama Maka nanti ilmu itu akan bertambah Ayat yang kita baca itu sama Maka nanti pemahaman akan bertambah, bertambah. Jangan punya pemahaman Orang-orang yang nggak punya pengertian yang kita kaji, kok Quran itu woy. Quran itu woy. Dan ayatnya Itu itu juga Jangan tahu Apa yang Diamalkan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan pertama kali Ya, yeah, surat Apa Alma Itu berkali-kali Dibaca kepada santrinya, kepada muridnya Sampai santri itu Waleh Lah iya Pak ya Yang dibaca kok hanya itu Ternyata yang dibaca Itu bukan hanya sekedar dibaca Tapi maksudnya adalah Agar ayat ini Pertama ditanamkan memel, apa, Melalui baca Yang kedua ditanamkan di dalam hati Terus dipahami setelah itu apa dipraktek dipraktekkan apa yang tertera apa yang menjadi kandungan daripada ayat-ayat yang telah dibaca maka kalau zaman dulu atau orang-orang bani Israel ketika diperintahkan oleh Allah untuk memegang Kitab Taurat dengan kuat ya, ternyata banyak orang yang apa tidak pernah membaca jadi kitab itu hanya sebagai pajangan Sebagai hiasan Hiasan rumah Hiasan almari Hiasan meja Hiasan apa saja Itu ki kitab Jadi kitab itu hanya sebagai pajangan Ini loh aku punya kitab Tapi nggak pernah dibaca Maaf, kita kadang-kadang ngapunten ada guru itu yang salah jadi kalau ada kitab apa saja yang ada di almari itu kalau dipegang muridnya dibaca itu nggak boleh khawatir ru rusak jadi dibiarkan mulus panjang tahun Quran itu ya gak ludes panjat mulus say. alasannya agar tidak beli kembali. Gemba, Loh, kenapa? Rusaknya toh itu dibaca dan itu akan menghasilkan sebuah L N Inilah kadang-kadang ada guru yang salah. Saya sering melihat di sekolah ada buku begitu dibaca muridnya, enggak boleh. Diwarno, dibaca no, pajak. Quran juga begitu. Ya. Yeah. Jadi kalian punya Quran Sebanyak apapun Quran sampean baca Biar yang menjadi hiasan itu adalah Al-Quran yang sobek ludes Kalau sering dibacakan biasanya di ujungnya ini mesti lu, ludes Lalek gak tahu di wajah, Ya mau mulus sepanjang tahun Aku ya mau mulus dan itu tidak menghasilkan Pertama cahaya Allah Tidak akan mengenai kita Cahaya Allah tidak akan mengenai orang yang Membacanya, yang kedua Tidak akan menjadi petunjuk bagi umat Manusia, manusia. Maka penting Jadi ketika Allah merintahkan bikuah, jadi kitab Allah itu dipegang dengan kuat Maka pertama kita sering membaca Setelah itu Kita memahami maknanya apa yang menjadi kandungan daripada ayat itu Dan apa maksud Maksudnya Setelah itu kita amal Amalkan Begitu menerima ilmu Apa yang menjadi apa Ilmu di dalam ayat itu Maka langsung bisuk atau sekarang kita amal Amalkan Begitu terus dan seterusnya Sehingga apa Ilmu yang masuk pada kita Itu kita barengi dengan prak Praktek, kata nabi, orang yang punya ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon tanpa buah. Ada manfaatnya, tapi sedih sedikit. Jadi pohon tanpa buah itu kan juga ada manfaat, manfaatnya, tapi sedikit sekali, sekali. Beda dengan pohon, tapi buahnya le. Manfaatnya cukup Banyak Jadi dipegang Dengan kuat Wad guru Dan ingatlah Ini peringatan dari Allah Ingatlah isi daripada Kitab Allah Jadi Kitab itu diturunkan oleh Allah melalui para nabi Para rasul Tujuannya adalah pertama Yaitu menjadi petun, petunjuk Pemandu hidup kita Agar kita itu hidup selama di dunia Maka kita harus punya pandu Panduan Kita harus punya panduan dalam hidup ya. Karena kitab itu gambarannya selain panduan, petunjuk juga cahaya Maka di dikala manusia itu memerlukan petunjuk Maka di dalam Quran, di dalam kitab Allah itu ada di saat manusia hatinya sedang gelap Maka perlu men, apa, mendapatkan cahaya. cahaya Maka bacalah kitab Allah itu Cahaya akan turun Sehingga apa? Hati kita tidak menjadi gel, gelap Maka Ingatlah Orang yang akan ingat Isi daripada kitab Allah Termasuk kita adalah Al-Quran Maka di dalam apa hidupnya itu akan senantiasa berhati-hati Dan karena ingat Maka dia tahu Oh ini yang diperintahkan Oh ini yang dilarang Ini yang wajib Ini yang sunnah Ini yang mubah Ini yang makruh Kita tahu Sehingga hidup kita itu nggak ngawur ya. Ibarat orang berjalan itu tahu Rambu-rambu lalu lintas, masa waktunya lampu merah diterjang. Saja akhirnya apa? Membahayakan dirinya dan terjadilah kecelakaan. Sama dengan orang yang sudah diberi rambu-rambu oleh Allah di dalam Kitab Allah, ini larangan. Begitu larangan dilanggar, maka mudaratnya akan muncul. Akibat daripada apa? Yaitu, pertama, menentang ayat Allah, durhaka kepada Allah, dan berbuat maksih, maksiat. Maksiat, akan datang. Ya, untungnya umatnya nabi ini enggak langsung disiksa sebagaimana sebelumnya. Nabi, jadi kalau umatnya nabi ini adalah ditunggu sampai Allah mengambil rohnya, sampai akhir hayat ayatnya. Bahkan ada orang Semakin melakukan maksiat Maka umurnya semakin dipanjangkan Oleh Allah, Allah Kata Allah Biar nanti Dosanya lebih sempur Sempurna Ada Maka itulah orang-orang yang paling Apa artinya sedih sebenarnya Maka itulah tujuan Kitab Allah diturunkan ke muka bumi Adalah menjadi petunjuk Petunjuk menjadi cahaya Dimana kita hidup ini memerlukan cahaya dan petunjuk Karena kita itu adalah pertama Hubungan khablu Allah. Bagaimana kita itu harus Berhubungan dengan Allah Dan caranya sudah diatur di dalam kitab Allah Yang kedua khablu nas, Maka itu pun diatur oleh Allah Di dalam Quran dan sunnah Nabi Sehingga apa? Kita tidak mengalami kesulitan Bagaimana hubungan dengan tetangga Dengan suami, dengan istri Dengan anak, bagaimana kita Berjual beli, bagaimana kita Misalnya saling menyewakan Ya, atau misalnya Apa, yaitu Kita saling menanam Modal, itu kan diatur di dalam Agama atau kitab Allah Sehingga Kita itu sangat mudah Kalau kita memahami akan kitab Allah Hidup kita itu ringan Tidak berat Kenapa? Karena paham Maka orang yang paham Dengan agama ataupun kitab Allah Itu di dalam hidupnya Tidak akan ber, berat Ringan Kenapa? Dia tahu petunjuk Dia punya cahaya Cahaya Kapanpun dibutuhkan Maka cahaya itu akan da, datang Maka Nabi bersabda Tarab bufikum Amroini Lantadzildu ma tamasaktum bihima Kitabullah Wasunnatun Nabi Telah aku tinggalkan dua perkara Dan orang Tidak akan tersesat Tergelincir Selama berpegang teguh Pada dua perkara Yaitu kitabullah Al-Quran Dan sunnatun Nabi Yaitu hadisna Nabi Itulah yang menjadikan kita itu Kokoh, teguh dalam kebenaran, dalam ketaatan kepada Allah, ibarat kalau orang itu sedang melewati satu jalan, kok pegangannya itu dua, ini cukup ku, kuat, dibandingkan dengan berpegang satu tang, tangan atau satu perkara Al-Quran, sunnah Nabi, kita gambarkan berpegang pada dua perkara, maka jalan kita akan lurus teh maka perlu diingat dan dipegang kuat kitab Allah diingat akan isinya diamalkan ya sehingga hidup kita yang jelas akan bahagia wat dan ingatlah ma apa yang dimaksud adalah di dalam kitab Taurat fihi di dalamnya isinya maksudnya ya bukan hanya diingat saja la'allakum agar kamu tak takun kamu bertah -bertah -bertah. Jadi tujuannya Allah di situ, orang diturunkan kitab supaya dipegang teguh kuat, ya, dibaca, dipahami, diamalkan, diingat akan isinya sebagai panduan di dalam hidupnya dan cahaya di dalam hidup hidupnya. Sehingga disitulah nanti akan turun yang namanya ketakwa, ketakwaan. Takwa itu, ya, kalau definisi para ulama adalah Mengerjakan semua perintah Allah Dan menjauhi apa yang telah dilarang, dilarangnya Itu sudah secara otomatis Kalau orang itu sudah memahami Mengingat akan isi sebuah kitab Maka dia akan senantiasa Menjadikan panduan di dalam hidupnya Tadi sudah saya katakan Ini sebuah perintah Akan dilakukan oleh orang-orang mukmin Orang-orang yang takwa ini larangan, akan dijauhi itulah maksudnya maka kenapa ketika orang itu menjadikan kitab ini sebagai pegangan yang teguh dan kuat dia secara otomatis akan menjadi orang-orang yang bertakwa dan orang yang bertakwa ini adalah kedudukan tertinggi di hadapan Allah inna akramakum inntallahi atkakum jadi sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling taqwa di antara Jadi kenapa para nabi atau para rasul, para nabi, para suhada, para solikin itu kenapa punya kedudukan yang tinggi di hadapan Allah? Karena mereka semua itu adalah tergolong orang-orang yang bertakwa. Bertakwa. Itulah, sehingga dia itu di hadapan Allah menjadi orang yang paling mulia. Lagi mana dengan kita? Ya. Kita saat ini masih belajar untuk menjadi orang-orang yang bertak, bertakwa. Mungkin sering kita melanggar perintah-perintah Allah, tapi yang jelas itu sudah menjadi fitrah manusia. Oleh karena itu Nabi memberikan jalan keluar. Paling tidak kita sehari semalam bertobat kepada Allah 70 kali atau 100 kali. Itu sebagai tebusan dosa atas dosa yang kita laku, lakukan. Karena terlalu sering kita itu melakukan maksiat, maksiat dan durhaka kepada Allah. Baik itu disengaja maupun tidak disengaja sengaja. Kita itu kadang-kadang nggak -kadang ingat ketika melakukan sebuah maksi maksiat. Ya. Itu namanya tidak disengaja, sengaja. Ada yang memang disengaja, sudah tahu hukumnya itu haram, itu larangan Allah, tapi tetap saja dilang langgar. Maka perlu kita bertobat kepada Allah. Dan orang yang paling baik di sisi Allah adalah ketika melakukan perbuatan dosa ataupun maksiat segera untuk bertobat kepada Allah. Dengan taubatan nasuka dalam arti berhati-hati jangan sampai mengulang kembali apa yang telah kita lakukan sebuah dosa ataupun sebuah maksiat. Maksiat. ya? Itulah kedudukan orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah. Maka mari kita bersegera berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa sekuat tenaga kita. Yang penting kita punya usaha untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu sudah cukup, ya. Itu merupakan motivasi yang terbaik. Lain dengan orang yang tidak apa Punya atau tidak keinginan menjadi orang yang tak Takwa Tengah kemudian Tawallah itu kamu berpaling Mimpati dari sejudah dalika Demikian itu Falaulah maka jika tidak Fadlullah karunia Allah Alaikum atasmu Warahmatuhu dan Rahmatnya Laguntum nijayakam Adalah minalka syurim Termasuk orang-orang yang meru Pergi Setelah diberintahkan oleh Allah Mengambil sebuah perjanjian dengan Allah Agar taat kepada kitab Taurat Maka setelah itu dia berpaling Maka nanti ada ayatnya ya. Jadi ketika ditanya Dia mendengar Kalu samikna Katanya saya mendengar Wa Tapi kami durhaga jadi saya bayangkan orang-orang Bani Israel Orang Bani Israel itu Paling ya Murka Allah itu nggak karu, karu Sangat berani dengan Allah Makanya sudah pantas Kalau orang Bani Israel itu Suka melanggar perjanjian-perjanjian Jangankan terhadap manusia Terhadap Allah saja dilanggar, dilang Apalagi terhadap manusia manusia Itu sudah menjadi karakter Orang-orang Bani Israel Meskipun Ada sebagian kecil Orang Bani Israel Itu, itu adalah orang yang Baik, tapi sebagian kecil Sebagian besar adalah Orang yang banyak melakukan maksi Maksiat Tumatawallah itu Setelah itu dia Berpaling Ya yeah. Dia tidak mau membaca, dia tidak mau memahami, dia tidak mau amar-ma'ruf nahi mungkar. Ketika melihat sebuah maksiat, kedurhakaan kepada Allah, dia diam seribu bahasa. Tanpa memberikan peringatan, ataupun tanpa memberikan larang. Larangan. Padahal dia tahu, itu adalah perbuatan maksiat maksiat dan itu perlu diingatkan ini adalah tugas orang-orang yang punya ilmu termasuk tugas umat islam semua ketika melihat sebuah maksiat dengan mata kita ingatkanlah. kalau misalnya kita punya kekuasaan, ya gunakan kekuasaan kita, kita. Kata Nabi selemah-lemah iman Adalah kita hanya bisa berdoa Kepada Allah Ya Allah Samban berikan petunjuk si A Si B, si C dan lain sebagainya Berikanlah jalan Keluar yang baik Berikanlah jalanmu Hidayahmu Itu selemah-lemah iman Ya Maka kalau punya tetangga Punya saudara, kerabat Kok Misalnya diingatkan itu sulit sekali Maka kita berdoa kepada Allah Sampai sisihkan doa itu Kita khususkan kepada orang yang kita tu, tuju. Misalnya kita punya kerabat siapa, saudara siapa Kita sebut namanya di hadapan Allah Ya Allah, berikanlah hidayah saudaraku si A, si B Ingatkan ya Jadi usaha kita itu lahir banget batin kita memberikan nasihat memberikan peringatan selain itu kita berdoa kepada Allah dan setelah itu kita serahkan urusannya kepada Allah, karena yang berhak untuk memberikan hidayah hanya Allah manusia termasuk para nabi, para tabi'in, tabi'in Para ulama, para biaya, para mubaligh ini hanya sekedar menyampai, menyampaikan, hanya sekedar perantara untuk mendapatkan petunjuk atau sebuah kebenaran. kebenaran. Tapi, urusan hidayah petunjuk itu adalah urusan Allah. Jadi, Allah yang memberikan petunjuk, maka berbahagialah ketika kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Allah, berarti kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, Allah. Tid orang, -orang ban Israel, tidak berpaling, tidak mau mengamalkan, tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar ya yeah. jadi berjalan dalam hidupnya itu seenaknya sendiri, bahkan agama diatur, bagaimana enaknya aga? agama jadi agama menyusuf, apa menyusufaikan Ya, yaitu dengan apa kehidupan sehari-hari Orang Bani Israel Bukan kitab ya. Jadi disesuaikan, Diatur Sehingga apa? Jadi kebiasaan orang Yahudi Itu adalah suka menambah Dan mengurangi yaitu ki Kitab Sekiranya kitab ini kok merugikan Kehidupan orang-orang Bani Israel Dibuang tidak dipakai, karena ini merugi Merugikan Sekiranya Ayat ini kok memberikan Keberuntungan, maka dipakai Dipakai Ini pernah terjadi Pada zaman Rasulullah Jadi orang-orang munafik Yang menggunakan Jadi ketika Waktunya nebus Waktunya perang, nggak mau Waktunya perang begitu ya tapi ketika ada hada rampasan, dia mau menerima. Itu kan dipilih yang enak. Enak. Kata Allah, maka jika tidak, Fadlullah, karunia Allah alaikum atasmu, warahmatu dan rahmatnya, laguntum, niscaya kamu adalah minal khosirin termasuk orang-orang yang merugi. Kalau bukan karena Allah, ya, keutamaan Allah yang dimaksud di sini adalah: pertama, Fadlullah itu adalah penerimaan taubat orang-orang Bani Israel kepada Allah. Jadi, ketika mau bertobat atau bertobatnya orang-orang Bani Israel itu langsung diterima oleh Allah, itu merupakan karunia dari Allah, padahal dia sudah melakukan maksiat itu melampaui batas tapi masih diterima oleh Allah. Yang kedua yaitu diturunkan para nabi. Ya. Yeah. Karena tujuannya apa? Manusia tanpa petunjuk dari nabi. Karena nabi ini adalah atau rasul ini adalah orang yang menerima wahyu dari Allah. Sehingga apa yang disampaikan oleh Allah kepada para rasul Setelah itu disampaikan kepada umatnya Kepada orang-orang Bani Israel Itu merupakan rahmat dari Allah Rahmat itu adalah sesuatu yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Jadi adanya penerimaan tobat itu merupakan rahmat juga adanya para Nabi, para Rasul itu merupakan rahmat dari Allah. Allah. Coba kita bayangkan, seandainya tidak ada Rasul, seandainya tidak ada Rasul, terus kita pada jaraknya ya, kalau agama Islam sampai pada kita itu kurang lebih 400 Nah, itu kalau seandainya tidak ada, apakah kita bisa menerima ajaran-ajaran Allah dengan ben benar? Gak bisa. Oleh karena itu, para nabi, para rasul itu jasanya cukup cukup besar. Dan pahala yang diterima juga begitu cukup besar. Maka wajar kalau dia itu dijamin masuk surga. Ya, jangan bayangkan Nabi Muhammad. Mulai kehidupan Nabi Muhammad sampai nanti hari kiamat, semua yang disampaikan pahalanya akan nyampe kepada nah, Nabi. Karena pertama kali yang membawa ilmu itu adalah nah, Nabi, yang membaca Quran, menyampaikan Quran juga nah, Nabi. Sudah berapa miliar ulang, bahkan nggak bisa dihitung orang yang membaca Quran dan yang mengajarkan mulai awal tetap menerima sebuah paha, pahala. Itu namanya ilmu yang bermanfaat, manfaat. Makanya kalau punya ilmu itu jangan dipegang sendiri sendiri, sampaikan agar kita mendapatkan yaitu manfaat, manfaatnya. Lagi kita punya ilmu kadang-kadang tetap -kadang pegang sendiri. Ada tetangganya minta ilmu nggak diberi Atau menyampaikan ilmu dibatas Dibatasi Sampaikan Karena dengan ilmu itulah Kita akan mendapatkan manfaat Manfaat Mendapatkan pahala Ilmu apa saja Yang penting itu adalah bermanfaat Bermanfaat Ilmu tentang keduniaan Ilmu tentang akhir Akhirat, sampaikan ya. Yeah. Sampai kalau nabi mengatakan, "Beliku Ani, walau ayah sampaikan dariku, walaupun satu A, ayah, bisanya satu ayah jadi sampaikan dua ayah disampaikan, bisanya kok baca Iqra ya? Sampaikanlah Iqra itu." Yeah. Justru pertama kali itulah pahalanya yang lebih. Besar Jadi yang memberikan Pondasi baca Quran itu Adalah pahalanya lebih besar Karena pertama kali Yang menjadikan dia mampu membaca Quran Maka jangan dipandang remeh Walau mau ngajar Iqra Sering kan orang itu memandang remeh Remeh Padahal itu apa pahalanya Besar Meskipun biasanya abah tasha dan sampaikan sebatas kemampuan ilmu kita. Terus ilmu itu nggak bisa digunakan untuk sumbung, Ya Jadi ilmu ini agak ngomongi gember di suka bantah. Ini sering ini karakter Bani Israel. Orang Bani Israel kan orangnya pandai, pinter, dan suka ban bata, tapi tidak pernah mengamal, mengamalkan. Itu orang Bani Israel. Itulah kata Allah. Wa Seandainya bukan karena Keutamaan Allah yaitu berupa berima'am taubat Dan turunnya para rasul atau para nabi Maka kamu termasuk orang-orang yang rugi Orang yang tuno Orang yang tidak berisi yeah. Itulah rahmat Allah Oleh karena itu bentuk kasih sayang Allah Terhadap hambanya itu cukup besar Cukup banyak Bahkan para hambanya sering melakukan maksiat itu masih diterima tobat Tobatnya Begitu dibilang kata Allah Tidak adil nah, Padahal Allah sangat suka Sangat sayang terhadap hambanya Padahal sudah apa Sering disakiti Sering didurhagai Sering dilanggar perintahnya tapi Tetap saja Ketika hambanya mau bertobat kepada Allah Dengan sungguh Maka Allah tetap menerima tobat Sobatnya Walau Dan sesungguhnya Alimtum kamu mengetahui Allatina orang-orang yang Iktadau mereka melampaui Batas minkum di antara Kamu visabti, Di hari sab, Sabtu Yang dimaksud minkum ini adalah Orang-orang Bani Israel Fakulna maka kami berfirman lahum kepada mereka kunu jadilah kamu kirodatan kerakosihin yang terhina. Ini adalah kejadiannya itu pada masa Nabi Dawud alaihissalam. Jadi pada masa Nabi Dawud alaihissalam itu juga termasuk umatnya adalah orang-orang bani Israel. Jadi masanya Bani Israel itu paling lama Dan Nabinya paling banyak Para Rasulnya juga paling banyak Dan ini terjadi di sebuah daerah namanya Elia Ya, Sebuah daerah namanya Elia Lah orang-orang Bani Israel ini sudah diperintahkan oleh Allah Untuk menghormati di hari Sabtu karena hari Sabtu itu adalah hari ibadahnya orang Bani Israel Khusus hari Sabtu harus ibadah Itulah. Khusus hari Sabtu Lepas hari Sabtu datang beribadah di pagi harinya Begitu di sekitar tempat ibadah itu ada sungai Ternyata ikan itu muncul di hari Sab Sabtu setiap hari Sabtu itu mesti muncul, tapi kalau selain hari Sabtu, ikan itu tidak mun muncul. Ini kan ujian dari Allah. Apakah orang-orang Bani Israel ini kuat atau tidak, di tidak diuji oleh Allah. Padahal Allah sudah memerintahkan: "Hormati hari Sabtu, jangan bekerja, jangan beraktivitas. Aktivitasnya hanya ibadah kepada Allah." Ternyata Allah memberikan ujian Di hari Sabtu ikan padamun Muncul Banyaknya enggak karuan itu Akhirnya orang-orang Bani Israel itu apa punya akal Kalau di hari Sabtu itu dilarang oleh Allah Maka orang-orang Bani Israel Karena akalnya banyak Jadi Yang namanya jaring Itu dipasang di hari Jum Jum'at hari jumat pasang jaring, ye. sabtu kan ikan sudah muncul. nah begitu ikan apa sabtu muncul maka masuklah jaring semuanya. maka diambil lah hari a ah, Diakal di akal, supaya hari sabtu nggak apa nggak mengambil ikan katanya ya maka pasangnya jaring hari jumat ambilnya hari a ah, nur dia itu tidak apa apa kita hari sabtu nggak apa-apa kita tetap ibadah ibadah padahal aslinya prakteknya justru ngambilnya itu hari sabtu kenapa karena pada saat itu sudah dibasang ikan-ikan itu gitu loh ya lah ini berkali-kali tidak terjadi apa-apa berkali-kali tidak terjadi apa-apa maka pada saat itu yang namanya orang Bani Israel itu Dibagi dua, ada yang berdalih dan tidak berdalih. Artinya begini, ada orang itu ketika melihat orang melakukan Maksiat yaitu ber, apa berupa pelanggaran di hari Sabtu, itu ada yang diam saja. Si kalau orang jawa bilang, di situ lakon-lakon nonode dewi. Kok akibatnya ya trimon-trimon de, Dewi Diam Dia melihat maksiat Yang kedua ada yang Memperingatkan Hei orang Bani Israel ini kan sudah Dilarang oleh Allah Kenapa kamu langgar Langgar Pada saat itu ada dua orang Makanya Kita pun mendapatkan masyarakat kita Kan begitu ya. Kadang-kadang ketika ada maksiat itu diam saja. Misbah, lakonano. Enggak yotrimo-trimonde. Dewi kan begitu. Padahal kita ngerti. Kita harus memperingat. Ingatkan. Lah orang yang benar gimana? Ya kita ingatkan. Kita nasihati dengan tata cara yang baik. Yang baik. Kembali pada cerita di negeri Elia ini. Pada saat itu berkali-kali tidak terjadi apa-apa. Ketika diingatkan oleh orang yang Senantiasa memperingatkan ah nggak oh, terjadi apa, pagi ini kok sudah berkali-kali ini Berkali-kali tidak terjadi apa-apa Maka setelah berkali-kali Dilakukan oleh orang-orang Bani Israel Ternyata semakin melampaui batas Melampaui batas Akhirnya Allah pun menurunkan Adab Fakulna lahu Kunu kirudatan Khosin Jadilah kamu kerah yaitu kerayang yang hi, hina. Kerayang hina. Pada saat itu orang yang melanggar di hari Sabtu semuanya menjadi ker. Semuanya. Yang melanggar hari Sabtu menjadi ker karena terkecuali orang yang telah memperingat memperingatkan. Tadi sudah saya katakan Memperingatkan orang Bani Israel Kenapa kamu langgar? Ini adalah yaitu perintah Allah Itu orang yang selamat Dan kera ini hanya hidup selama tiga hari Tidak makan, tidak minum Setelah itu diambil nyawanya oleh Allah Mati dalam keadaan hina dan menjadi ker Kera, kera. Maka yang tertinggal adalah Orang-orang yang pernah Memperingatkan tadi Memberikan nasihat tadi Itulah yaitu keturunan orang-orang Bani Israel Seandainya pada saat itu Tidak ada orang yang memperingatkan Maka di hari ini Sudah tidak ada yang namanya Bani Israel Sudah lenyap dari muka bumi ya. Oleh karena itu Dengan rahmat Allah masih tertinggal orang yang baik di kalangan orang-orang bani Israel, Meskipun itu jumlahnya adalah cukup sedih, sedikit. Akhirnya kan berkembang. Ternyata setelah berkembang sampai saat ini pun watak dan karakter orang-orang bani Israel pun masih sah, sama. Ternyata apa? Watak gen nenek moyangnya masih diang. Ambil oleh orang-orang Bani Israel Saat ini Makanya orang Bani Israel Itu paling nakalan di muka bumi. Bu. Kenapa? Ya memang gennya Keturunannya memang demikian Banyak nenek moyangnya yang demikian Demikian, kecuali memang Orang-orang yang apa-apa Yang baik Maka jadilah dia menjadi kera Yang Orang yang rum. Orang yang hina dan mati dalam keadaan menjadi yaitu ker kerai. Kata Allah kenapa dijadikan demikian Faja'an naha maka kami jadikannya Ini adalah kembali kepada terjadinya atau sebuah contoh Satu daerah yang dijadikan oleh Allah sebuah kera Nakalan sebuah peringatan ataupun contoh lima bagi apa baina antara yataiha yataiha ini adalah sebenarnya dua tangan, tapi masa yang dimaksud adalah masa itu Ye, jadi merupakan contoh peringatan di masa itu wa faha, dan di masa yang akan datang jadi apa yang terjadi di satu daerah atau daerah elia itu itu merupakan contoh dari Allah agar semuanya itu tahu orang yang melanggar perintah Allah pun akan diturunkan oleh Allah sebuah azab bahkan lebih hinalah lagi kalau memang sudah melakukan sebuah maksiat yang melampaui batas itu di masa waktu itu menjadi contoh, agar apa menjadi peringatan, agar ngerti dan jika rambut demikian ya, akan dijadikan sebuah peringatan Peringatan, oh ternyata orang yang melanggar Perintah Allah itu Akan apa? Diazab oleh Allah Wa mu'idatan dan pelajaran Lil mutagid bagi orang-orang yang bertakwa Nah ini pelajaran ya. Kalau orang yang bertakwa Bukan peringatan, tapi sebuah pelajar Pelajaran Diambil hikmahnya Ternyata dibalik semuanya itu Orang-orang yang bertakwa ketika Melihat sebuah ajab dari Allah maka semakin bertambahlah imannya, dan semakin kuatlah takwanya kepada Allah. Itulah maka kenapa Allah menjadikan sebuah pelajaran bagi orang-orang yang betah bertakwa. Saya kira cukup, ya, apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Dan mari di sore hari ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.